Oke okay, di video kali ini aku mau bikin prank lagi Kali ini pranknya kita menggunakan kotak ya Kotak hadiah Waduh Di sini kita masukkan eh, Kepala charger Udah nggak fungsi Kemudian kita masukkan kertas Anda belum beruntung Coba lagi Saya video untuk YouTube Aku Jamirda reda satu kita masukkan sini Kemudian ambil tutupnya, kita tutup, kemudian kita kasih pita, oke tampilannya lebih menarik ya, pasti siapa sih yang gak tergoda sama kotak begini, yuk disimak videonya jangan di-skip. jadi itu ya kotaknya, fokus tanda biru, oke target pertama kita lihat, ah cuma dilihat aja lagi-lagi ya dilewatin tidak ya, diambil tuh padahal bagus kotaknya. multim <laughs> <laughs> <Ciao. laughs>